What's up school fans, welcome back to Time Out. <music> But dan selamat datang di kelas timeout hari ini timeout geng, aduh hari ini mungkin salah satu hari yang paling menyedihkan untuk kita semua fans olahraga Indonesia seperti yang kalian ketahui, FIFA membatalkan World Cup Under 20 di Indonesia dan ini membuat gue patah hati dan juga sedih banget, karena gua gak kebayang sih sacrifices, efforts, tenaga yang sudah diberikan oleh pelatih, staff, pemain dan juga vendor-vendor, kita nggak boleh lupa yang sudah menyiapkan event ini mungkin di 3 tahun terakhir ini, dan semua itu hilang dalam sekejap aja dan gue gak sih, sekarang ini suasana di hotel hotelnya para pemain U20 sekarang ini gue yakin sedih banget mereka tadi udah pakai pita hitam juga men mimpinya mereka semua hilang sih untuk main di World Cup Lalu temannya juga di depannya familynya mereka, temennya mereka, dan juga fansnya mereka di Indonesia itu juga semua hilang begitu aja itu benar membuat gua hari ini kayak aduh me agak ada pray, gua harus berdoa sih untuk negara ini agar kedepannya olahraga dan politik tidak dicampur lagi dan semoga aja olahraga bisa maju sih karena kok kayak gini ya, olahraga akan segini gini aja sih uh, gak akan kemana-mana tapi. Uh, gue juga mendoakan agar para pemain U20 ini tetap semangat. Mereka tetap semangat latihan, semangat bertanding. Dan juga semoga aja one day akan terbuka lagi opportunity untuk mereka bermain di World Stage. Karena gue yakin anak-anak U20 ini wajib sih showcasing their skills di World Stage. Agar bisa dilirik sama tim Eropa sih. Gue yakin akan ada 1-2 yang dilirik sama tim Eropa. Dan itu akan membuka jalan untuk banyak orang sih. Jadi once again tetap semangat anak-anak U20 itu kenapa gue hari ini pakai jersey tim nasional Indonesia juga. Untuk support para pemain U20, uh, agar mereka tetap semangat, dan juga ada shout out, special shout-out, teman-teman Boy Abimanyu, bagi yang gak tau, Abimanyu itu adalah Dove Nation, <tuh> itu kenapa gue suka ngobrol sama dia, lewat DM juga, ngobrolin sama Curry, dan juga Warriors, semoga one day kita bisa, te, uh, bisa undang dia ke channel ini, amin, waktu itu sih, gue tanya dia udah mau sih, tinggal cari waktunya aja, nanti yang pas, tapi pasti, Uh, kejadian Piala Dunia Sepak Bola ini U20 semoga tidak merembet ke FIBA World Cup uh, Gue masih agak nervous sih tentang FIBA World Cup Kita tahu FIBA World Cup tinggal 4 bulanan lagi uh, Indonesia Arena masih belum beres Gue agak ngeri juga karena Arena yang baru masih of course debunya banyak Harus dibersihin tuh gue gak tau bersihin debu berapa lama Harus ngetes lampu, AC, scoreboard Ya yeah, everything has to be working right Everything has to work nantinya saat lagi event itu terjadi Dan harusnya ada Harusnya ada kayak test event untuk make sure everything is okay gitu loh. Dan sekarang kita gua gak tahu nih, apakah IBL jadi atau tidak nanti main di sana, uh, pas main di putaran Jakarta. Semoga aja jadi, karena we have to make sure everything works well. Karena kita gak mau dong, tiba-tiba Shay nanti nge-tweet gitu kan, oh ya yeah, kamar mandinya Indonesia Arena hari ini ada airnya, ada pasirnya gitu kan. Kan gak lucu oke oh, gitu kan. Jadi uh, hopefully, Semuanya akan lancar-lancar aja -lancar. di FIFA World Cup. Gua mau make sure juga agar security-nya aman entar untuk pemain-pemain karena yang datang itu pemain NBA loh. Yang datang bukan pemain ECC, ini pemain kelas dunia semuanya datang. So we have to make sure like mereka feels Comfortable, mereka feel safe, agar mereka juga bisa ceritain ke teman-teman nih gitu loh Bisa ceritain ke teman temennya kok Indonesia tuh asik banget loh Jadi mereka harus visit Indonesia, dan juga siapa tau bisa visit Bali juga Jadi uh, hopefully everything gonna goes well untuk FIBA World Cup 2023 So itu aja untuk doa gue hari ini Eh uh, tema hari ini baik banget sih topiknya sih Gila gue mencoba untuk menyentuh semua ini akan cukup lama nih kayaknya time hari ini um, Ya yeah, men, pertama-tama How you guys like Russell Westbrook today my boy? 5 dari 5 cuy 3 poinnya hari ini siapa yang nyangka bisa begitu And of course hari ini Clippers gue menang tanpa Kawhi Tanpa PG-13 dan mereka mengalahkannya seat number 2 Memphis Grizzlies And of course fansnya Golden State Warriors Hari ini pasti berdoa banget uh, agar mereka standing stage, stay as series. <laughs> Karena itu akan menjadi hari paling beruntungnya mereka menurut gue. Dan nanti gue akan jelasin itu kenapa di kelas hari ini. And of course, uh, kita harus bahas juga Sacramento Kings yang pertama kalinya clinch playoff sejak season 2005-2006. And of course, Patrick Beverly yang hari ini dibully habis-habisan sama Los Angeles Lakers. Jadi itulah topi yang kita akan bahas hari ini Seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke kelas timeout hari ini Pastikan kalian kasih like dan juga kasih komen Itulah cara paling mudah untuk kalian bisa support channel ini Kalau kalian ingin support lebih jauh Kalian suka timeout dan kalian ingin nonton timeout terus Pastikan kalian join jadi member Masuk ke Discord kita Di situ informasi basket selalu ada 24 jam 7 hari Kalian gak akan ketinggalan berita apapun Ini anyway, once again, thank you so much guys Sudah setia untuk nonton timeout This is the best place guys The best place untuk bahas basket So once again, thank you so much Dan mari kita kita mulai kelas time out hari ini uh, Pertama-tama, gue mau kasih kalian lihat dulu standings NBA terlebih dahulu Sekarang tim-tim udah tinggal kayak 5-6 game lagi Untuk Eastern Conference, kita jarang bahas kayak Eastern Conference ya, Tapi ternyata not bad lah, seru juga lah ya um, Kayaknya udah set sih untuk playoff dan juga play in Kayaknya tim-tim apa aja yang akan masuk Mungkin yang bisa berubah Apakah Nets atau Miami Heat yang akan play in tournament nantinya. Sedangkan Washington Wizards kayak udah nyerah lah. Mereka udah tekan tombol, nyerah. <laughs> kayak kusma aja udah gak main kayaknya. Uh, yeah, ya, kayak mereka akan stay di sebelas aja. Mungkin akan ikutan untuk Lottery Pick aja. Um, ya, yeah, menurut gue akan seru kayaknya untuk play in tournament juga. Gue akan kasih kalian prediksi gue untuk di Zoom Conference. Uh, menurut gue Nets akan stay di posisi 6 nanti ini. Dan Miami Heat ada di posisi 7. Jadi, untuk play in tournament akan Heat. Hawks, Chicago Bulls, and Raptors akan merebutkan dua posisi nantinya untuk playoff spot. Uh, menurut gue nih, semua punya kesempatan untuk menang. Empat tim ini sama rata sih menurut gue di Eastern Conference. Tapi kalau gue disuruh milih, gue akan memilih Hawks dan juga memilih Chicago Bulls. Karena gue mau lihat Pat Bev di playoff dan juga gue pengen lihat Pat Bev naik ke scoreboard lagi. Untuk celebrate menjadi juara, play in tournament. Eting. Gue tunggu-tunggu nih. Tunggu, tunggu. <laughs> Jadi itu prediksi gue untuk Eastern Conference. Dan di West, ini lebih seru kayak kok diwasnya, tapi emang diwas itu posisi 6 sampai 11 itu mungkinnya ditentukan sampai hari terakhir regular season nanti ini uh. Percaya atau tidak, gue menjagokan Dallas untuk masuk ke play <kali> Kelly Radis percaya nggak? Gue percaya. Karena kalau gue lihat jadwalnya Pelicans di terakhir, itu neraka, guys. Neraka. Mau nangis gue liatnya. Itu lawannya timnya semua di atas 500. Dan masih ada beberapa yang mencari seeding juga. Jadi semuanya akan mencoba untuk mengalahkan Pelicans pastinya. Um, sedangkan Dallas, masih ketemunya Chicago Bulls, Atlanta Hawks, ketemunya juga... Tim DBL, San Antonio jadi masih ada kesempatan lah untuk bisa menang beberapa game itu. Jika percaya, itu kenapa Dallas? Kenapa? Gue <guluh> percaya kenapa Dallas akhirnya bisa masuk ke play tournament nanti ini. Dan oke si Thunder, atin they will make it too. Dan hari ini mereka menang dramatis lawan uh, tip ini put back si Jalen Williams hari ini. Mereka menang tipis nggak ada shay loh mengalahin Detroit Pistons hari ini. Uh, oke sih juga masih ada lawan Indiana, masih ada lawan Utah. Jadi gue yakin mereka juga bisa menang. Jadi prediksi gue play tournament di West Timberwolves Lakers, OKC, dan juga Dallas Mavericks yang lulus, eh, yang lulus, yang lulus, ya, yang lulus juga sih, lulus ke playoff sih. Yang lolos, ya jelas selama gue, tim Wolof, dan juga Lakers satu itu adalah dua tim yang kuat sih nantinya ya. Dan juga ngeri loh ketemu mereka di playoff ya. Jadi kalau kalian setuju dengan prediksi gua, kalian bisa tulis di comment section, kalian gak setuju, kalian juga bisa komen di, di comment section di bawah. So, itu adalah prediksi gue untuk play-in tournament, dan juga siapa yang akan lolos ke playoff. Now, Light the beam guys <laughs> Andai kan bisa light beam juga gini ya Tapi congratulations though Untuk semua fansnya Sacramento Kings uh, Gimana rasanya? Balik lagi ke NBA Playoff Ooh, Must feel really good though uh, Akhirnya mereka bisa mematahkan Longest postseason drought Yaitu 16 season Aka ataupun juga bisa dibilang 17 tahun uh, Ya, yeah, sekarang ini the longest postseason drought di uh, North American sports. Sekarang ini dipegang oleh New York Jets, yaitu dua belas tahun. Kings hari ini bantai Portland, sih. Mereka gak kasih ampun, sih. They make it, they make sure that they gonna clean the playoffs. Today, <laughs> mereka menang 120-80, uh, Malik Mong menjadi top scorer dengan sembilan belas poin. Tapi hari ini, of course, rukinya mereka accomplish something yaitu Keegan Murray Keegan Murray menjadi pemain ataupun sorry menjadi rookie, dengan three point terbanyak dalam single season dengan 188 three point dan dia memakai 40,7% itu lumayan tinggi sih menurut gue si persentasenya untuk nembak three point um, ya, yeah, think kombinasinya udah ketemu nih big three nya mereka Darian Fox, Domantas Sabonis dan juga Keegan Murray, I think they will be really good for the next few years and of course tambah coach Mike Brown yang sakti juga nih Mike Brown nih. gila, gue gak nyangka sama sekali si Sacramento akan ada di posisi 3 Western Conference, kalau ada yang bilang Sacramento ada di posisi 3 di Western Conference seperti biasa gue akan bilang, mereka bohong <laughs> mereka bohong, gak mungkin lah itu. dan like I said, I think coach Mike Brown akan menjadi coach of the year this season I just lock it up, and of course Mike Brown, ini sejarahnya juga luar biasa loh dia 3 kali loh, berhasil bahwa 3 franchise yang berbeda untuk masuk ke playoff setelah absen sekian lama, but I'm happy though untuk semua fanbase nya uh, Sacramento Kings, mereka hebat banget menurut gue, mereka setia banget, ups and downs, mereka selalu bela timnya mereka, so yeah man, congratulations kepada semua fans Sacramento Kings, uh, gila sih, terakhir masuk playoff itu masih ada Mike Bibi, Bouncy Wells, Meta Wallpiece Kenny Thomas dan juga Brad Mildes A long, long time ago Udah ada iPhone belum ya? Gue lupa tuh tadi ada di Instagram Gue tapi belum kayaknya belum ada iPhone tuh masih, masih ada iPod doang kayaknya mungkin ya Tapi uh, nikmatin Sacramento Kings, fans, nikmatin momen ini sebisa so mungkin karena in the first round bisa-bisa kalian ketemu dengan the defending champion Golden State Warriors. Gua yakin Golden State Warriors akan berusaha sebisa so mungkin, sebisa-bisanya so mereka mungkin mereka akan stay di posisi 6 dan mencoba untuk bertemu dengan Sacramento Kings in the first round. Itu akan menjadi hari yang paling bahagia mungkin. Untuk para fansnya Golden State Kenapa gua bilang gitu? Obviously Sacramento Kings uh, Mike Brown kan Ya dua anak buahnya Steve Kerr juga lah ya Steve Kerr ngerti lah kira-kira lah strateginya apa Mike Brown Dan juga of course Mereka gak punya pengalaman playoff banyak Di playoff pengalaman itu berbicara Berbicara uh, kita tahu Warriors Defending Champion, uh, sedangkan Sacramento siapa yang udah pernah masuk playoff? Se bawah ini sih, mungkin udah masuk playoff sih. Uh, Veteran yang mereka siapa? Alex Eh <laughs> uh, Kayak Darren Fox, kayak... Um, siapa lagi Keegan Murray kan belum pernah playoff sama sekali kan. Sedangkan mereka akan memainkan role yang cukup besar. Uh, jadi gue yakin pemain apa, fans dari Dub Nation, kok kalian setuju, kalian tulis di comment section, gue yakin Dub Nation semua berharap ketemu Kings kan. Yakin. Jangan bohong lo semua leh. Eh uh, Ya. Yeah. Warriors so far juga, so far gue liat statistik ya ini 2-1 lawan Kings season ini. Jadi mereka unggul, dan um, mereka akan ketemu sekali lagi uh, tanggal 9 April nanti kita lihat kira-kira siapa yang akan menang. But, kan kita tahu mereka tuh kan struggling ya, si Warriors itu struggling kalau nggak di Chase Center. Jadi kalau mungkin mereka main di Golden One nih, Golden One Arena, mungkin aja mereka bisa nyolong satu atau dua pertandingan sih ya. Gue yakin sih mereka bisa nyolong, karena Sacramento Kings belum tentu bisa finish the game really well nanti pasti di playoff. Karena lu tau? Finishing the game is hard, man. Finishing the game is hard, apalagi kalau mau close the series, that's even tougher. Jadi, itu kenapa menurut gue Fancy Warriors akan seneng banget. Seneng banget kalau mereka bisa selesai seperti sekarang ini posisinya untuk playoff um, kemarin Boris kembali nunjukin uh, mental juaranya mereka dengan comeback dari ketinggalan 20 poin untuk mengalahkan New Orleans Pelicans 120-109 nonton game itu seru banget sih karena dari awal Draymond mau ngajakin orang ribut semua main Brandon Ingram ditabrak gila sih di, wah di trash talk semua Herb Jones juga uh, walaupun emang banget sih waktu Herb Jones itu ketawaan gue ngasih, kan si Draymond barking ya barking gue gak tahu dia ngomong apa terus si Herb Jones Eh bro, lu mau diganti tuh bro. <laughs> itu gak kaku banget sih. lu mau disapa atau sama Jonatan Kuminga. Aduh, gue gak bisa berhenti ketawa pas liat video itu. Tapi, hey, Draymond itu menurut gue... Ya, bagus banget melakukan hal itu semua Karena main di first half itu Si Warriors bener, bener slow start banget Dan setelah Draymond kayak banyak bacot bener, bener hype everybody up Bahwa keduanya gila Langsung jago banget lah si Warriors ini And Draymond actually played his best game Probably, probably this season Gue gak pernah liat Draymond main sekomplit itu sigma ini Draymond 8 point 6 rebound 13 assist Dan plus minusnya Paling tinggi dengan Plus 26 Guys Plus 26 Gokil kemarin ini Tapi Ya yeah, main Dia set up si Kuminga juga Main for a 2 Two Handed L, itu keren banget menurut gue, dan juga di babak kedua itu dia bener yang kayak mengorchestrate offense si Warriors dengan main 1 and 2 dengan si Steph Curry, lalu juga lu bisa lihat dia kayak bener kayak, wah dia ngatur lah defense-nya, komunikasinya bagus banget defensive Warriors mainnya, jadi that was just vintage Draymond, mungkin Draymond harus dipanasin kayak gitu kali, biar jago baru serius mainnya sih, so that was really awesome to see dan tapi emang main juga Steph nggak ada obat sih Steph 39 poin, 8 dari 15 3 nya dan juga 8 assist Steph killed the whole Pelicans team mainnya in the Last 6 minute gila si Steph main, whew took over the game man dia yang nembak di depannya CJ McCollum itu sepersekian detik dong dia dapat space langsung ditembak depan mereka CJ. Oh that was so beautiful to see though. Lalu juga dia seperti gue bilang ada teamwork dengan Draymond Green untuk lay up akhirnya dia n 1 juga main ini satu and dan bener-bener unstoppable ball si Steph Curry just so much fun though, to watching kemarin dan dia kalah juga kemarin sama si Luca Dolce gila dia ada passing tangan kiri gitu kemarin itu nyampe-nya pas banget ke Clay sama masih Clay langsung ditembak prot masuk, man dan Steph cuma bisa geleng-geleng aja sih karena that was an amazing-amazing play uh, dari Steph Curry dan juga Clay Thompson main Warriors babak kedua gila sih mereka benar outscore outscored si Pelicans 74 dan juga 46 you don't to see this Warriors team, man I, Trust me man, you don't want to see this worst team in the playoffs sih Ngeri banget sih, ngeliat uh, permainan yang mereka kemarin Ini, dan berikutnya Kevin Durant made his debut at home hari ini untuk Phoenix Suns Tapi dia kayak hari ini terlalu semangat guys <laughs> Sampai nembaknya gak dimasuk Nembaknya 5 dari 18 Tapi masih tetap selesai dengan 16 poin dan 8 rebound Untungnya Phoenix Suns masih menang sih 107-100 atas salah satu tim yang paling hot yaitu Minnesota Timberwolves uh, walaupun KD mainnya hancur gitu Suns masih bisa menang loh, gila they should feel really good ain't no way though, KD shouldn't that bad again though in the next game <laughs> uh, KD, tapi sekarang ini um, masih membuat impact yang cukup bagus defensively, menurut dengan Phoenix Suns uh, dan dia juga buka ruang sih gerak pergerakan KD itu orang bisa kayak double team gitu yang lain pada kosong juga d -book hari ini 29 poin Chris Paul 19 poin Tadi terakhir itu pick and roll CP3 dan juga Ethan yang memastikan kemenangannya Phoenix Suns hari ini Dan Rudy Gobert, hari ini gue gak ngerti sih, dia illegal screen banyak banget kayaknya Bikin turnover dan juga bikin ritmenya si Minnesota agak ancur sih hari ini sih Tapi gue harus kasih kredit kepada Josh Okogee Josh Okogee ini menurut gue hasilnya terakhir-terakhir luar biasa Walaupun, dia, walaupun tadi sempat nge-stop ataupun juga ngeblok si Kyle Anderson Lalu juga, man dia bener ini banget sih, pesky banget sih, pesky banget <kirk> dan I wish ada highlight sih di IG untuk tunjukin kalian, Siapa nggak ada ya, defensive highlight tuh jarang banget sih menurut gue, tapi Man, dia create a lot of turnovers He played the passing line uh, pa Passing line juga bagus banget Dan defense-nya dia off the ball dewa sih Off the ball dewa banget menurut gue sih Jadi, Suns hockey banget Bisa pick him up I think he will play a big role nantinya Untuk Phoenix Suns di playoff Dan, karena kita pindah ke Joe Holiday, man Couldn't be stopped today, man Gila, karir high, 51 point 8 rebound, 8 assist Milwaukee Bucks menang 149-136 Dari Indiana Pacers Mereka hari ini Jadi juara Central Division For the fifth time in a row Gila lah ya lima tahun berturut-turut juara uh, Central Division box ngeri sih nggak ada nggak ada Chris Middleton ya, mereka masih bisa nyetak 149 poin dan nggak pernah nyangka jujur Drew halde bisa nyetak 50 poin plus kita tahu Drew sebagai defender sebagai facilitator. Gue gak pernah nyangka dia bisa seagresif ini, dan ternyata emang mungkin hari ini nembaknya lagi enak aja kali ya Eh uh, nyantai sih, 51 poin ini nyantai banget menurut gue, gak terlalu susah-susah banget Dia pula three lalu juga dia drive and drive and drive, gak, di, gak bisa dijaga juga pemain Pacers, jadi Man, what a game the what a night for Drew Holiday Yanis uh, juga gila sih statsnya hari ini Triple-double dalam 32 menit 38 poin, 17 rebound Dan juga 12 assist, man And plus a two-handed poster juga tadi di Indiana Yanis and Drew Man, this is one of the scariest duo right now in the NBA Plus juga mereka tadi memulai tren baru ya Duduk dengan cross legs <laughs> di bench It's their mood today, man It's just their mood today kelihatannya kayak misterinya mereka emang bagus banget Dan juga, ya, yeah, ngeri sih juga nih di si Milwaukee Bucks, boleh gue bilang mereka probably the best team in the NBA right now and gue ga beli lupa Grayson Allen tadi woo he had a monster slam jarang-jarang banget lihat si Grayson Allen nompat setinggi itu tapi jatuh juga sakit sih I believe itu pantatnya pasti besok biru mungkin saat <laughs> so, keras banget lagi jatohnya sih so itu dari Milwaukee Bucks sekarang kita pindah ke Lakers Lakers fans hari ini masih full senyum banget, karena Pat Bev hari ini yang full murung, murung banget hari ini, uh, dia bener rough night sih Pat Bev, tapi hari ini Lakers balik ke posisi 8 setelah mengalahkan Bulls 121, 110, Pat Bev hari ini, kasihan sih dia, gila si Mr. Fork, <laughs> Mr. Fork uh, dimatiin abis sama Lakers, 0 point, uh, 05 5 field goalnya dan dia, Minus 32 guys Minus 32 Man that's rough bro Dan masih berani-beraninya lagi dia Mau finger whacking James hari ini <tabih> Tapi pet Beth malamnya semakin hancur Dan juga komplit setelah dibalas sama si Austin Rift Dikatering too small Di tahun balik hari ini Fans Lakers pasti makin jatuh cinta aja sama Austin Riff setelah kejadian ini And of course Opal Brown happy banget lah Dan dia he got jokes bro He got jokes Bilang kayak oh, Austin gak mabek Walaupun dulu Austin tuh Lebih ngefansnya sama Kobe daripada emang gue hehehe iya iya joksi dia lihat juga ya tweet, tweet si Austin Reeves <laughs> tapi apa lebron ini aksesorisnya nambah nih aksesorisnya ada gigi di giginya ada logo swoosh emas men Man, that is crazy bro, I never seen that before, but pretty cool, pretty cool to see Tapi hari ini starter Lakers went to work sih, karena bench-nya cuma 14 poin 14 poin aja untuk bench Lakers hari ini, and Chicago AD, <laughs> it's the best AD uh, Kita tahu, AD play in front of his hometown Chicago hari ini, dia konsisten banget sih, uh, eh sorry Dia hari ini agresif banget sih, agresif banget uh, He was looking for his shot, he was attacking the rim, 38 poin dan juga 10 rebound, andai kan Andai kan AD bisa sekonsisten ini untuk agresif. Ooh, Lakers gak lebih unstoppable. Maybe. <laughs> Brown hari ini 25 poin, Austin Reeves 19 poin, Ah, uh, that new starting lineup is crazy though. It's scary. Gua takut sebelah starting lineup bestie Lakers. In the low. Uh, Austin, Brown. Vando AD. Ooh, that's a great starting lineup. Dan juga Delo hari ini 17 poin, dan 4 assist. kalau uh, kalau Lakers bisa gain momentum, kalau dia bisa gain momentum bisa menang beberapa game berikutnya dan bisa naik ke posisi 7. Watch out for the Lakers. Tuh, watch out juga, perlu minum nih. Gak kita minum sebelum ngomongin Lakers, tapi eh hey, what a great day though untuk Lakers fans hari ini. Sekarang kita akan ngomongin tentang Clippers. Oh my God, super happy hari ini karena Russell Westbrook was a beast today. Beast Brook uh, went off today dengan 36 poin dan gak miss dong 3 poinnya 5 dari 5 dan 10 assist. First option Westbrook hits different guys <laughs> We are undefeated though In the post-Marcus Morris uh, Marcus Morris era uh, Dimana Clippers hari ini gak ada PG, gak ada Kuwait Tapi masih bisa menang 141, 132 Atas Memphis Grizzlies di FedEx Forum Kita 141 poin guys Gak ada our top two scorers That's crazy menurut gue um, Westbrook sama Rocco hari ini 12 dan 12 12 dan 12 3 pointnya. Just pack your bags and go home man Karena <laughs> Jujur gue happy banget si Russell Westbrook sekarang ini Having fun again playing ball He's dominating again After a while he went through uh, with the Lakers last season uh, Or this season And that photo, this photo yang gue pakai buat thumbnail ini Gila sih, one of the best photos of all sih, gue Ini keren banget sih, ekspresinya dapat banget uh, Tapi tadi menurut gue Westbrook selain dia scoring Gue bilang playmakingnya dia luar biasa sih Dia benar sabar banget menjalankan offensive Clippers Dimana dia Pinter banget, dia baca nih, dia cari tuh temen yang dijaga sama Jamoran Dia bener attack si Jamoran sih Clippers, the whole team attack Jamoran, Jamoran hari ini ga bisa main defense sama sekali sih Dia di score pemain Clippers banyak banget uh, Itu menurut gue kepinteran dari seorang Russell Westbrook. Dan ini kenapa menurut gue Clippers tuh butuh Russell Westbrook? Karena kita butuh playmaker ini, di, ini ini kenapa penting banget perannya dia sih menurut gue sih Jadi, uh, ya yeah, Clippers were hunting like I say for Jamoran Eh dia tadi, tip, itu enak banget passingnya, ya 3 point temennya, ada yang nge-drive temennya passing pasing wasbrook hari ini keren banget pokoknya dan Rocco hari ini gokil sih, 27 point off the bench Rocco is just a true professional man Udah main 70% kali season ini Tapi tetap pas, pas diperlukan mainnya jago man Staying ready for the whole season bro And Tylu sih kriminal sih Tylu sih nyimpen Rocco dulu sih Bener, Kriminal menurut gue dari awal season harusnya mainin banyak lah Rocco nih Masih defense juga bagus lagi uh, Bones Island juga of course had a great night juga dengan 20 point Dan gue harap kan si Bones bisa stay in the rotation yang kita Norman Paul baru balik lagi uh, Rotation guardnya banyak banget sih Untuk si Tylu pilihannya jadi semoga aja uh, Bones tetap bisa jadi pilihan karena dia energinya juga luar biasa dan dia bisa nyetak poin cukup banyak menurut gue dari bench Clippers ya dan kayaknya udah mulai ketemu nih. Udah mulai ketemu nih resepnya nih, resep dan chemistry-nya udah mulai ketemu kayaknya untuk Clippers Jadi semoga aja juga mereka bisa konsisten and bring on the Suns yo Gue gak takut lah ketemu Suns di first round lah, let's go lah KD, gue minta KD lah first round lah We are not scared, man, we gonna beat the Suns yo <laughs> So itu adalah beberapa berita, ah, beberapa, itu adalah berita timeout hari ini Kalau gitu kan kita masuk ke prediction, besok NBA lagi sepi banget, nih besok cuma ada 2 game Tapi gamenya seru-seru sih kelihatannya besok ini uh, Gue kayak mau milih Milwaukee ya, besok uh, mereka harusnya pengen masuk, uh, pengen Pengen memastikan number one spot the Eastern Conference Jadi semoga besok gak ada yang disimpen pemainnya So hopefully besok gue akan ambil Milwaukee Minus 2 lawan Celtics So good luck everybody Player of the day udah pasti lah, Drew Holiday lah ya, gila men A special night with a career high 51 points 8 rebounds dan juga 8 assists Just a career now untuk bisa bantu Bucks mengalahkan ini Pacers And that is why he is our player of the day I want game itu dulu untuk taiwan Taiwannya hari ini. Hopefully you guys enjoy today's class. Semoga yang puasa semua tetap semangat puasanya. Dan semoga tim saur seperti biasa tim saur jangan lupa untuk absen di bawah. And once again thank you guys for watching. Thank you so much for always supporting Taiwan setiap harinya. Really appreciate everybody. And thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.